Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun sahabat Mudah-mudahan Kita senantiasa selalu sehat Dan berbahagia tentunya Kali ini saya berkunjung Ke Pinggir sungai yang ada di Salah satu kampung Tepatnya di kampung Ciparugpug Desa Padahuri Kecamatan Banjarwangi Yuk kita ikuti perjalanannya Sahabat salah satu penghubung antara Kampung Ciparuku dan Bunggulang Kondisinya sangat memprihatinkan Biasa dilalui oleh anak-anak SD ketika berangkat sekolah Juga pulang sekolah